Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi bersama saya Sarda yaitu di Videonya LBMTP Nah jadi uh, Sebelumnya apa kabar buat kalian semua Saya harap semua dalam keadaan baik Nah sob jadi di video kali ini Saya akan mencoba uh, Membuat sebuah video ya sob Dimana video ini berisi video uh, Mancing Nah jadi untuk mancingnya itu Saya tidak menggunakan uh, Joran anjang ya sob Melainkan saya menggunakan joran seperti joran yang saya pegang ini Nah ini joran terbuat dari bambu ya sob Nah ini dia bisa kalian lihat Nah untuk mancingnya juga saya tidak mancing di sebuah rawa-rawa uh, ataupun di sebuah kali ya sob Melainkan saya akan mancing di parit kecil yaitu uh, parit itu bekas banjir bandang ya sob Nah untuk di sebelah sininya nanti saya akan coba eh, kasih sambungan lagi ya sob, biar ada pegangannya. Nah di sini saya akan kasih sambungan, yaitu saya akan kasih eh, bambu, bambu bulat ya sob, biar sama panjang. Nah untuk mancingnya juga saya tidak eh, mancing ikan apapun ya sob, melainkan eh, mancing ikan wader. Jadi intinya saya akan berburu ikan wader. Nah sob, jadi saya akan tebang ranting bambu dulu ya sob buat sambungan di joran pancing saya yaitu buat pegangannya sob. Nah, ini dia bambunya di sini. Dan ini bambu sudah jarang dipakai lagi ya sob. Sudah tidak terawat. Nah, jadi saya akan tebang satu buat dijadikan sambungan. Nah sob jadi ini dia bambunya seperti ini dan saya sengaja ambil yang kecil ya sob Jadi biar lubangnya itu pas di ujung joran pancing saya Dan saya akan masukin di sini. nah seperti ini sob Dan ini bisa dipanjangin dan bisa dipendekin ya sob Nah seperti ini Dan untuk Senar pancinya saya belum pasang, ya sob. Nanti saya pasang kalau sudah di lokasi. Nah, jadi rencananya saya mau cari tempat dan lokasi mancingnya itu di mana. Nah, jadi seperti apa eh, kegiatan mancing ikan wader saya? Dan kira-kira berhasil apa tidak, ya sob? Nah, doanya, sob, biar dapat banyak. Oke, sob, dan saya akan lanjut buat cari ikan wadernya. Lanjut. Dan ini dia tempatnya sudah saya temukan dan saya uh, akan mencoba mancing di sini ya sob Dan sebelum mancing saya akan pasang uh, senarnya dulu ya sob Nah saya akan pasang senarnya dulu sama pelampungnya ya sob Nah ini senarnya sob saya gulung di kaleng seperti ini sob Nah, untuk pelampungnya saya menggunakan eh, potongan sandal ya sob, biar agak unik sedikit. Nah, jadi untuk umpannya saya menggunakan eh, cacing ya sob, nah ini cacingnya sob, seperti ini. mantap sob, mantap. Widih. Mantap sob, dapat satu. Ini dia sob, mantap. Ikan wader trek baru dapat satu, mantap. Oke, mulai lagi sob. wuih mantap ada narik lagi sob wuih mantap kayaknya ikannya pada kelaparan sob wuih mantap mantap kelihatan gak sob wuih mantap oke sob mantap kayaknya ada yang akan lagi sob Mantap, sob! Terus uh, mantap, sob! Oke, okay, sob! Ada yang makan, sob? Terus uh, mantap! dia nggak mau nyangkut sob kayaknya dia lagi berkanda berkanda sob terus uh, mantep sob mantap mantap sob ada yang makan sob eh, sial lepas lagi sob oke mantap sob mantap sob nyangkut lagi sob eh, nah sob jadi sepertinya saya mau pindah lokasi aja ya sob di tempat tadi itu banyak ikannya cuman dia nggak mau nyangkut saya masih pada kecil ya sob dan di sini itu banyak sekali ikan wadernya sob dan kebetulan di sini itu bekas banjir bandang ya sob nah sob dan saya akan pindah lokasi dan cari lokasi yang banyak dihuni ikan wader dan saya akan lanjut eh, mancing di tempat kedua ya sob. Nah bisa kalian lihat di sini sob. Oke lanjut. nanti umpan dulu sab yang baru Besok mantap, ada yang makan. mantap sob ada yang makan sob mantap sob Wih, cepat lagi sial oke okay, sob mantap mantap sob ada yang makan sob ayo terus makan terus Wih. Kayaknya nggak mau nyangkut nih ikan sob, heran saya. Kurang ahli nih mancingnya. Oke sob, dapat lagi, strike lagi. Ayo mantap ayo sayang. Terus bawa terus, terus. Oke mantap. Waduh, sial, masih gagal sob. Oke ada yang makan lagi Oke, sob ada yang makan lagi sob Mantap di bawah sob Oke, sob Uyuh, deh masih gagal sob Saya okay, mantap, sob. Sepertinya ada yang narik, sob. Apa, okay, sob? Mantap, sob! Ada yang narik. Wede, mantap. Dapat kepiting sob. Wede, mantap, kepiting. Ternyata di sini ada kepitingnya juga sob. Wede. Keren. Ini makanya dia di, dicapit ya sob. Ini sob dapat kepiting sob. Waduh. Hah, oh, jatuh sob. Oke okay, lanjut lagi Oke okay, mantap sob Mantap Ada yang makan lagi Ayo makan lagi ayo ayo ayo Ayo Ikan baik ayo ayo ayo ayo ayo, ayo. Oke okay, sob mantap Ada yang makan lagi Kayaknya dia masih bermain-main sob Ayo waduh, belum nempel, belum nempel Dapat kepiting Oke sob, mantap Dapat lagi sob, ditarik sob Kayaknya ini kan gemar sekali mainin saya ya sob Belum nyangkut dari tadi sob gila Oke mantap sob uh nyangkut kegedean kayaknya kailnya sob saya beli ukuran berapa tadi sob nomor satu harusnya ini sob soalnya ikannya kecil-kecil soalnya ini oke mantap mantap ditarik lagi oke mantap oke masih ditarik sob oke mantap belum nyangkut sob aduh sialan jadi kesel gua sob oke mantap mantap oke mantap saya okay, masih ditarik Oke okay, masih ditarik Waduh Gila Gila hab bantat mantap sob nah sob jadi itu tadi uh, seputar mancing saya sob gagal sob cuman dapat ikannya 4 itu pun lepas 3 ya sob sial banget nah ini tempatnya sob seperti ini dan ikannya itu sepertinya masih pada kecil ya sob belum uh, bisa dipancing nah tadi juga saya dapat uh, kepitingnya sob gila suhu <tinyak> kepiting ikut nyangkut Oke terima kasih buat kalian Sudah mengikuti video saya sob Semoga video ini menjadi salah satu Tontonan yang menghibur Dan jangan lupa buat kalian semua Agar terus mengikuti video saya berikutnya Oke sob Saya pamit dan terima kasih Untuk kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh